Assalamualaikum sahabat Engler, selamat pagi. Iya, selamat pagi juga. Pagi, Oke, hari pagi. ini kita mencing ikan nila dan mujair, lokasi di Belawan. Ini spot ya, liaran, ya salah katanya sini banyak ikan nila dan mujair. Ini lokasinya ya. Umpan yang kita gunakan Lumut kasar. Oke. Okay. Okay, sahabat Engler. Kita mau ngerangkai dulu ya. Okay. Oke, okay, sahabat engler disini saya menggunakan dua mata kail ini pelampungnya yang sering orang medan bilang ini pelampung setan oke okay, sahabat engler ya saksikan strike hari ini mudah-mudahan ada rezekinya amin Oke, saudara-saudara, lumayan ya. Ini sudah pertama kita. Lumayan juga, sih, sesnya. lumayan ya kanila oke okay. oke okay, strike, strike. main lah ya Halo, lepas. coba ya. aja ya. Pasang nyukur melihat kita rilis aja lah, biar bisa terlagi kan. Lancing lagi deh ya. Okay, sahabat England, kita pindah sport ya. Apa, apa, apa, Ini spotnya, mudah-mudahan ada strike. ikan nila goreng nanti dia beli lomak enak ya pak beli lomak beli lomak enak pak ya, aduh Tidak ber... Tidak ber... Tidak Lumayan, ya double lah Double double Double Hehehe Wah. Oke teman-teman saya baru pindah spot sana anginnya udah lumayan kencang jadi ikannya kurang makan ini saya pindah agak ke dalam lagi sih kenyang ini agak tenang di sini Oke coba dulu ya nah, apa jika ini nyantar kecil kali Ini akses buat menghempar sempit kali. Jadi ya kita dekat-dekat aja. Up dimakan tuh. kepala nggak kena. And yeah. Aduh! Oh, no. nanti, wah, matanya buruk atau kena ya? Boleh lah ya. Tak, Ooh! aduh ah <laughs> kira ya besar mah rupa segini kan ya jadilah ya baik lagi oke sahabat Engler Oke, sampai di sini aja videonya saya ke video ini. ini ini hasilnya hasil akhirnya mantap, yes, mancing mancingannya berapa kilo 20 kilo adalah ini <laughs> ini sportnya di pedalaman belawan oke, okay. assalamualaikum semuanya